بسم الله الرحمن والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الله تعالى في القران العظيم يا ايها الذين إذا في الله kepada yang terhormat seluruh masyayah pondok pesantren kempek kepada yang terhormat pula para asatin dan asadidah madrasah tahas susulil banat kepada yang kami muliakan para segenap wali murid, ibu-ibu bapak-bapak yang telah hadir mendampingi anak-anaknya untuk menghadiri wisuda pada hari ini yang kami doakan selalu sejahtera selalu. Alhamdulillah, fuji Allah, rahmat, rahmatnya telah memberikan kita kesehatan yang begitu rupa sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang kami muliakan, yang kami nanti-nantikan. Salawat serta salam kami senjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik peserta wisuda yang kami sayangi Alhamdulillah hari ini telah selesai secara kelembagaan tapi belajar sejatinya tidak pernah selesai apalagi baru lima tahun setengah kurang setengah tahun lagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, mungkin kedah dipengerti. Tanggung ringaniku, MTLB, niku lima tahun setengah. Sing setengah tahunnya kami sediakan ngangge ujian aliyah supaya lebih fokus. Jadi madrasahnya cuma lima tahun. Benar tadi kita ini telah disekelilingi oleh lingkungan yang mau tidak mau akan berpengaruh kepada perubahan. Pak Hakim tadi bilang begitu nah tapi sebagai pesantren meskipun kita terdorong oleh beberapa perubahan insya Allah kami beserta jajaran para tidak asati dan asatidah tetap konsisten tidak meninggalkan tradisi pondok pesantren mungkin hanya medianya hanya alat pembelajarannya yang menggunakan model-model zaman sekarang dan adik-adik semua ke depan itu musuh kita itu bukan siapa-siapa bukan orang lain, bukan lawan bukan saingan, tapi diri kita sendiri musuh kita itu bagaimana diri kita nanti akan memanage mengatur waktu kita akan menjadi apa kita harus seperti apa karena kita akan berkejaran dengan waktu dan di saat semua orang sudah melompat jauh kita juga harus bisa, tapi sekali lagi, ini harus menjadi pribadi yang zaid pilkoroin. Zaid pilkoroin itu adalah nilai tambah. Kalau di sana, orang-orang bisa hanya ilmu-ilmu digital, ilmu-ilmu teknologi, tapi di sini dilengkapi dengan ilmu-ilmu turos, kitab, kuning kemudian e, kearifan lokal, dan sebagainya. Itu yang kita ajarkan dan selalu konsisten berada di MTLP. Saya pengen ketika mereka berkecimpung di medsos, mereka menggunakan ilmu-ilmu dasar kempek ini sebagai dasarnya, sebagai referensinya, sebagai rujukannya. Bukan hanya sekedar asal jeplak sebagaimana kita lihat di mbah Google itu ya, seperti itu, tapi kita harus punya kepribadian, harus punya filter sehingga orang akan melihat bahwa alumni Madrasah sulil Banat itu berbeda. Walaupun dia menggunakan alat-alat medsos, menggunakan teknologi, tetapi e, bertanggung jawab dan ilmiah, itu harapan saya. Kemudian yang kedua, tadi, bahwa waktu itulah yang nanti akan membuat kita memanajemen masa depan langkah kita, tetapi juga HP, medsos, gadget dan sebagainya, itu yang akan menjadi musuh kalian. Makanya bagaimana kalian harus produktif menggunakan semua alat-alat teknologi itu sebagai sumber wawasan, wacana, bukan sekedar Facebookan, ya, Twitteran, atau apa lagi Nah ini, ibu-ibu saya tuh bingung ya, HP dirampas. Hari ini HP dirampas ada lima. Nanti sebulan lagi ada tujuh lagi. Sebulan lagi ada enam lagi. Padahal saya pengen. Pondok Pesantren itu steril dari HP, karena bagaimanapun mempengaruhi sekali, terutama bagi anak-anak kecil yang belum bisa memfilter. Makanya kalau misalnya ibu-ibu di lalam besteli berkunjung, HP pun di di maling Malinge, bukan usaha dititipkan tentang anak, mungkinnya nambah nambah boten karuan kita ya. Kita mengakses, kita menyediakan fasilitas itu atas nama lembaga sehingga insya Allah dijamin aman, dijamin aman. Terus uh, apa umpet-umpet ngerten loh. Nah, niki harapan gula saking wali murid sekali lagi terus tetap mendampingi anak-anak kayak panjenengan sedanten, mangkewen ten tenggeria. Uh, kemudian karena bagaimanapun juga ada salah seorang tokoh berkata bahwa nanti di kemudian hari di masa yang akan datang, apakah itu 10 tahun kemudian orang tidak butuh guru karena semuanya ada di internet bahkan tidak butuh dokter dan tidak butuh sekolah bahkan universitas karena semua ilmu pengetahuan bisa diakses tapi bagi kulau pesantren tetap wenten, kedah wenten guru sehingga jadi panutan, sehingga jadi pegangan karena Niku akan tetap menghantarkan kita kepada Kebijaksanaan, ketawaduan, kesantunan. Nah inilah yang akan terus uh, kita pertahankan di Pondok Pesantren Putri Kempek sekaligus Madrasah Tahasus Banat ini. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang kami hormati, mangke monggo didorong untuk terus belajar sesampune medal saking kempek syukur-syukur sagat kuliah, syukur-syukur sakit mondok pesantren Mali, lamun bisa sang, sing militan kitab kuningnya militan itu bukan berarti radikal, teroris bukan militan itu berarti alim, bener-bener alim dalam kitab kuningnya kalau bisa melebihi kita-kita para guru-guru yang ada di sini itu harapan kalau sekeluarga juga mungkin rekan-rekan para asatir dan asatidah sebentar mawon, uh, kula ucapkan, matur kesuhun Jazakumullahu khairan atas kehadiran dan kerawahikun. Wallahumma fiqh laqan bin tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi